semua teman-teman lagi dengan saya Jadi pada kesempatan kali ini saya memperlihatkan kepada teman bonsai yang tingginya hampir satu meter, tapi kondisinya sudah pecah daun. Ini uh, daunnya pun agak kekuningan dunia Penyebabnya saya kurang tahu atau kurang defisit pada tanah. Tapi nanti kita coba melakukan penyiriman pupuk daun baru sudah kuning juga jadi teman-teman uh, ahli -teman, pada, uh, pada video kali ini saya mencoba melakukan pruning atau buang pelepah pada petang nah ini teman-teman ya. semenjak saya pindah ke dalam pot saya belum melakukan Uang atau pemberian batang atau juga pruning pada batang nah, ini dia masih kelihatan motor hmm, uh, atau tidak terawat tapi batangnya sudah mulai kelihatan menyuatangnya. Jadi hmm, kita bersihkan adalah uang yang sisa kita potong kemarin ini sudah kelihatan kering. Jadi teman-teman ada tujuan kita lakukan pembersihan ini atau uang pelepah yang lama supaya batangnya atau pelepahnya cepat gerdil batangnya paling lebih kelihatan besar. Ikutannya masih tinggi karena ya yeah. bonsai kalau jarang kita lakukan perawatan ya tetap tinggi tidak mungkin kerdil karena uh, yang kerdil tuh sering kita lakukan perawatan of. So Yes. <laughs> kita potong ini dia hasilnya teman-teman setelah kita lakukan pruning sudah kelihatan batangnya tapi kalau sudah kering kita potong juga yang ini yang ini sudah saya dulu yang ini proses pemulihan Jadi, supaya dia lebih keras lagi ini uh, takut juga ya karena Nah, Pelepahnya panjang, ada angin, masih dia patah. Jadi kita biarkan dulu, seperti ini. Dengan atasnya masih seperti semula. Nanti kedepannya, uh, tunas yang ini dia tidak tinggi lagi. Karena kita sudah bohongnya nyaring di sini, dia pasti pendek. Oke okay, teman-teman, nah, itulah hasil pruning tadi. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, tassakraskan saya atau untuk mengikuti perkembangan saya selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salamusaih.